Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Juni tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir kerjaan, usaha, dan bisnis seorang Taurus di bulan Juni tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan Juni tahun 2020 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu super energi yang dapatkan oleh seorang Taurus di bulan Juni tahun 2020, utama di dalam kategori kesehatan, selanjutnya di dalam kategori keuangan, selanjutnya di dalam kategori karir pekerjaan dan bisnis, selanjutnya di dalam kategori hubungan asmara seorang Taurus di bulan Juni tahun 2020. Jika kartu support energinya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan Taurus di bulan Juni tahun 2020. Oke, sini kartu yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Dan untuk kartu kesehatan seorang Taurus adalah... Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Secara umumnya, second of Swords itu diartikan ingin melangkah maju namun mengingat masa lalu dan di sini itu kesehatan seorang Taurus nanti, ia ingin move on ataupun melangkah ataupun melepas masa lalunya namun di dalam satu sisi ia selalu teringat dan membayangi pikiran serta akan membuat beban pikiran di dalam suatu kesehatan seorang Taurus di bulan Juni tahun 2020. Masa lalu itu akan kembali dan selalu terniang sehingga membuat tahu susah tidur dan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Taurus di bulan Juni Tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah naik of Cup Secara umumnya naik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Jadi kesehatan seorang Taurus di bulan Juni nanti akan menurun dengan dibebani oleh pikiran ataupun masa lalu yang datang kembali di bulan Juni ini dan didukung oleh seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Di sini seseorang tersebut akan mendukung penuh serta memberikan motivasi serta respon yang positif kepada Taurus untuk memperbaiki kesehatan di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Taurus di bulan Juni dan kartunya adalah 9 of Pentacle ataupun 9 Koin secara umum Nine of Pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan dan bisa berbagi kepada semua orang jadi untuk keuangan seorang tewas di bulan Juni tahun 2020 keuangannya akan meningkat dan di dalam kategori ini mendekati sempurna di dalam bulan Juni nanti seorang tewas juga mampu berbagi dan memperlihatkan kepada orang di sekitarnya bahwasanya keuangannya sedang meningkat dan keuangannya sedang berada di dalam posisi kestabilan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Cup. Secara umumnya, Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi untuk keuangan seorang Taurus di bulan Juni, keuangannya meningkat. Yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dengan melihat seorang anak tersebut, semangat seorang Taurus akan bangkit lagi dan memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020. Dan untuk karet seorang Taurus di bulan Juni nanti, kartunya adalah six of one ataupun enam tongkat secara umumnya six of one itu diartikan karya yang berada di puncak ataupun karya yang mengalami peningkatan serta pekerjaan yang mendapatkan hasil dari kerja kerasnya selama ini jadi di sini karya seorang taurus di bulan Juni nanti akan mengalami peningkatan di tingkat satu level dari sebelumnya dan seorang taurus akan memaksimalkan kembali untuk mendapatkan karya yang lebih bagus lagi sehingga mendapatkan kategori karir yang sempurna di bulan Juni tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seorang yang sudah senior, seseorang yang lebih tua darinya ataupun seseorang yang bisa ia percayai. Jadi di sini karena seorang Taurus akan meningkat di tingkat satu level di bulan Juni nanti dengan didukung oleh seseorang yang lebih senior darinya dari dan seseorang tersebut akan memberikan masukan sehingga Taurus bertujuan untuk mendapatkan karir yang mendekati kata sempurna di bulan Juni tahun 2020 dan untuk hubungan asmara taurus di bulan Juni adalah nine of cup ataupun sembilan piala secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan dari pasangan jadi untuk hubungan asmara seorang taurus di bulan Juni nanti seorang taurus akan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan serta menutupi kekurangan dari seorang pasangan. Di sini, terus benar-benar ingin menutupi serta tidak ingin melihat kekurangan dari pasangannya, sehingga ia mendapatkan kategori yang bahagia di dalam suatu hubungan asmara. Dan untuk subon energi yang ia dapatkan adalah king of cup. Secara umum, king of cup itu diartikan seseorang yang lebih senior ataupun yang lebih tua dari seorang terus yang dapat ia percayai. Jadi untuk hubungan asmara seorang Taurus di bulan Juni, kebahagiaan ia dapatkan dengan menerima kekurangan dan tidak melihat kelebihan dari seorang pasangan. Itu ia dapatkan dengan dukungan dari seseorang yang lebih tua dari seorang Taurus yang memberikan masukan serta motivasi yang positif kepada seorang Taurus agar menerima kekurangan pasangan dengan berujung kebahagiaan. Dan untuk kartu kesimpulan seorang Taurus di bulan Juni adalah The Moon Secara umumnya, demun itu diartikan hal-hal yang kemungkinan terjadi ataupun kemungkinan yang akan terjadi kepada seseorang. Jadi jika kartu demun kita gabungkan dengan kesehatan seorang terus, seorang terus akan mengalami beban pikiran yang sangat berat dengan kedatangan masa lalu ataupun mengingat-ingat masa lalu yang sangat pahit di dalam kehidupannya sehingga mempengaruhi kesehatan yang sedikit berkurang. Dan di sini dukungan dari seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, akan mendukung penuh seorang Terus agar melupakan dan bakit lagi serta menata kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 jadi di sini demun menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada kesehatan seorang Terus adalah kesehatannya akan sedikit membaik dengan dukungan dari seseorang ataupun dari sahabat dekatnya dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Terus di sini menggambarkan keuangan terus di bulan Juni mendapatkan posisi yang sedikit mendekati kata sempurna yaitu berkecukupan dan di sini didukung penuh oleh seseorang yang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di sini demon menggambarkan kemungkinan yang terjadi kepada keuangan seorang Taurus akan lebih meningkat apabila seorang anak tersebut adalah anak seorang Taurus sendiri dan jika demun kita gabungkan dengan kartu karier pekerjaan seorang Taurus di sini kelihatan Karir seorang Taurus di bulan Juni nanti akan menaiki satu tingkat dari level sebelumnya dan didukung penuh oleh seseorang yang lebih senior dari dirinya. Dan demon disini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi karir Taurus akan terus meningkat dari bulan ke bulan dengan dukungan ataupun masukan dan arahan dari seseorang yang lebih senior dari seorang Taurus di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kartu hubungan semara disini melihat menggambarkan. Asmara seorang Taurus di bulan Juni nanti akan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan dari seorang pasangan. Dan disini King of Cup itu seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah senior dari seorang Taurus memberikan masukan agar seorang Taurus berlapang dada dengan bertujuan mendapatkan kebahagiaan apabila menerima kekurangan dari pasangan. Dan Demun di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi pada asmara seorang Taurus ialah mendapatkan kebahagiaan yang didukung dari seorang senior yang tidak lain dan tidak bukan adalah saudara ataupun orang terdekatnya dan untuk angka keberuntungan seorang taurus di bulan juni tahun 2020 itu berada di angka 779, 98 87 dan 72 dan di sini juga bisa kita gambarkan bahwasanya king of one ini ataupun king of cup itu Sangat rentan ataupun berkemungkinan sekali ini adalah tidak lain dan tidak bukan seorang orang tua terus ataupun seorang orang tua dari seorang pasangan terus dan di sini face of cup ini akan sangat berarti kepada kartu keuangan jika face of cup itu adalah seorang anak terus sendiri dan di sini kenaik of cup itu support dukungan yang dapatkannya itu merupakan dari seseorang sahabat ataupun seseorang yang dekat dengannya yang peduli kepada kesehatannya.